Sudah sudah dimana sekarang? lain gak bisa toleransi kalau mobilnya telat please make sure gak ada barang multifoto atau video dimanapun di jalan oke? Okay? santai bos, semua udah gua atur jadi mobil akan jalan jam 2 suku jalanan kita jamin kosong dan sepi gak perlu pakai towing, gas polanya. Kake towing. Ya, Jajan gue memang sepi. Terus gimana CCTV-nya? Kita udah jebarin tim buat kacauin CCTV, sehingga kita pastikan gak akan ada kerekam oleh CCTV di jalan. Jadi CCTV bukan masalah. Terus gimana pas di lampu merah? Itu mobil yang kalau berhenti di lampu merah, kelihatan sama kendaraan lain. Tenang bos, that's my job. Lu bisa ke lampu merah? Ngapain kita mesti hire orang sebanyak ini? Dia masih anak magang Ilmunya belum bisa buat hack CCTV bos Oke okay. Kalau misalkan ketemu pejalan kaki Mereka keluarin handphone Itu kan cepet banget Karena itu driver kita sudah dilengkapi dengan imp Elektrik Emang kalian bisa lakuin itu semua? Lima menit lagi bayar datang. Udah, mobilnya udah di sini. Hai bos. Oke, okay, waktunya presentasi dimulai dari eksterior menggunakan white body kit yang dibuat khusus untuk mobil ini dan hanya ada satu di dunia hampir setiap part pada mobil ini didesain ulang dimulai dari front bumper, fender depan, fender belakang, side skirt, rear bumper sampai spoiler yang terdesain dengan sangat baik untuk meraih downforce yang optimal didukung dengan kenal part sonic performance dan horsepower mobil ini Velg pun dibuat khusus selama 6 bulan dan diimpor langsung dari Amerika sehingga velg seperti ini hanya ada satu di dunia dengan fitment dan pemasangan yang dilakukan oleh pakar modifikator kaki-kaki yang paling handal di Indonesia menggunakan jok RMS yang merupakan brand terbaik dan tipe tertinggi dengan seatbelt yang dibawah khusus dari Jepang serta menggunakan audio yang terbaik dengan kualitas internasional Jadi, mobil ini akan dijual dengan harga 5 miliar. Oke, deal. Semua bisnis kita di Jakarta terganggu. Tiba-tiba semua listrik mati. Dari informasi yang kita dapat, gangguan ini disebabkan oleh EMP. Sekarang listrik sudah kembali normal. Kita akan segera cari tahu siapa penyebabnya.